itu ya. Orang uh, uh, uh. Inilah pejuang receh. Pagi. Tiap pagi bersihin kompor sebelum berangkat. Mari kompor minyak tanahnya, Mang. Pakai kompor minyak tanah. Mohon kau perminyakan aja, nah, ya. aduh, harganya minyak tanah naga enam mahal. Aduh, langsung nah, pada juta minyak tanah. Melalui ganti okay, harga bensin 15 elektrik mah, Bensin turbo gak? Kubur 11 lebunya mah. Mm -hmm. Ini, oh itu berobat gak nyaman? Lain. Nah, oh, seronton ya sama. Ah ah ah. Ayeuna loyang nya Mang. Lain. Ya, ayat. oh. ya, Naha? kurang seleting, ya, sapoy, ya selater kurang seletik oh. nanti ku gas man. berat gas sama ente uge cemake gas arwa naun daun daun daun daun keliling hukum keliling kurang bang oh, baru <tuh> es kita dikemaken ah, pangteng cuy <tuh> <tuh> ada tamu nganas ya tapi kita mau hati mana mang yanti mana cilembur cilembur meski itu kuniku makan mang meski tinggal berangkat berangkat berarti kepelayan cebrek, bedcerek nggak udah nang, kita lomba caman motoran, jualan apa nih bang? Si Dude, jualan apaan Balik, balik, udah pulang bang? Uda, oh udah. Iya. Hmm. Jualan apa nih tuh bang? Ini, ini jualan es kelapa. Es kelapa, oh iya. Kenapa? Mau beli ya? Nanya doang hmm. Udah mantap